Selamat siang Saya memperkenalkan Wisata Sawah Terasiring ya, Yang sudah dikembangkan Di Toraja Utara Letaknya adalah di Kawasan Kalimbuang Namanya Wisata Sawah Kalimbuang Kalau kita lihat pemandangannya cukup asri, udaranya cukup sejuk ya Meskipun panas tapi udaranya sangat sejuk Jadi sangat bagus untuk kita bersama keluarga Menuju lokasi utama pengunjung harus melewati jembatan bambu yang cukup panjang yang dikelilingi oleh sawah-sawah yang membentang di kanan kiri jembatan. Ya sebenarnya ini adalah wisata edukasi Yang terintegrasi kepada agrotourism ke depan Karena eh, kita melihat potensi pariwisata kita di Toraja banyak Tetapi tidak ada pariwisata pilihan yang eh, Seperti mendek mendekatkan diri kepada alam Katakanlah kehidupan sehari-hari petani, masyarakat Nah sehingga saya berpikir eh, Kenapa kita tidak menggali potensi di sawah Karena kan kalau awan ada dirolai Kalau misalnya eh, di ketinggian, di, di Batu Tumunga ada, tetapi kita mau melihat sisi berbeda dari pariwisata ini. Karena kebetulan juga di Pulau Jawa, Sumatera itu lagi viralnya wisata sawah. Di Bali juga, tetapi kita di sini tidak mengembangkan sedangkan kita punya potensi yang banyak. terasering sawah kita, bagus. Jadi kembali lagi bahwa ini adalah wisata edukasi untuk mengajak masyarakat, untuk uh, bisa uh, men-influencer masyarakat agar mereka bisa kembangkan di daerah masing-masing juga seperti itu. itu kalau mau makan kan ya, di restoran kami tapi kalau di surau utara bisa makan di tepi sawah. Ah. Siapa apa ini? Merah, ya. eh, nasi, apa, ini nasi, ya, nasi merah ya, Tuh. Iya, sorry. Nasi apa namanya? Nasi kampung, Bu. Nasi beras merah ya. Hanya mau nasi putih. Mau nasi putih? Wisata sawah Kalimbuang, Kalimbuang. Ya. Dan nilai yang mempelopori Pelopor bagaimana wisata ini bisa jadi seperti sekarang ini Dan mungkin akan ya. terus berkembang